Masya Allah, terima kasih mas Ini saya kalau juga ya, Assalamualaikum oh, iya Allah, mas Allah, Selamat Allah. datang mas Herika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya kira miknya atau ada kendala. Baik halo, terima kasih mas Herika Sudah bergabung kita hari ini Ya, Terima kasih mas Mohon maaf Apalagi bersamaan dengan Sholat Isya ya waktunya memang Natenya. Terima kasih Baru balik ya. hujan, ya. Oh, hujan. Silakan, silakan, uh. Mohon maaf mas ya <laughs> Terima kasih Bapak, Bapak Ibu uh, Terima kasih sekaligus Kita ingin buka dan Untuk selanjutnya kita akan Langsung berikan uh, waktu dan tempatnya Kepada Bapak Herika Terima kasih Baik Mau, um, Maaf mas uh, kami bantu ya. Atau dari mas untuk slide nya uh coba nanti dari saya dulu kalau Oke siap nggak bisa dari sana Bentar. Bapak Ibu boleh menyiapkan air putih ya snack air putih sembari kita akan menyimak acara webinar hari ini Sembari Bapak Herika untuk mempersiapkan presentasi hari ini juga. Boleh disiapkan snack, air putih, ataupun makanan. Ini, ininya mana ya? Lupa. Share uh, screen. Share screen. Yang ada kotak, ada kotak. Present no. Present no. Present no. Yes, Mas. Present no. Oh, ini kali ya. Oh, present ya? Yeah, ya, yeah. present, present. Yes. Seluruh coba ini. Ini bukan yang sampingnya. Ryzen, angkat tangan apa? Oh iya, yeah, ini tapi ini ya, ada kotor, lepas terus ada kayak panahnya di tengah. Ini udah keluar belum? Asyik, sudah mas ini sudah mulai muncul Siap ini baik ya sebentar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Ripto teman-teman, Pak -teman. ya. ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat malam, Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya yang menghubungi nih, Pak Ripto. Dan alhamdulillah uh, bisa sharing ya. Sini bukan berarti saya punya lebih dari bapak-bapak, atau ibu, atau saudara-saudara sekalian. Barangkali bisa jadi mungkin bapak dan ibu lebih, lebih apa, lebih mungkin masalah publikasi ini atau penulisannya. Jadi, kita sharing saja ya. Adapun keseharian saya, saya adalah dosen di Universitas Trisakti Jakarta. Uh, jurusannya uh, teknik planologi atau perencanaan wilayah dan kota um, baik kita mulai saja ya mungkin nanti kita uh, materi setelah itu mungkin kita tanya jawab ya sebenarnya ada dua materi ya pertama untuk penulis uh, apa namanya uh, persiapannya dan yang kedua untuk penulisannya ini penulisan seperti ini oh ini persiapan oke okay persiapan nah jadi untuk sebenarnya untuk penulisan uh, artikel ilmiah itu kuncinya sebenarnya adalah latihan ya Jadi kalau teori-teori dia -teori, ya banyak sekali teori kita bisa temukan di uh, apalagi dengan era saat ini uh, di Google di YouTube di uh, medsos yang lain tuh kita bisa banyak temukan banyak sekali yang menambah uh, kemampuan atau teo, uh, uh, pemahaman kita untuk membuat artikel ilmiah tapi yang paling penting sebenarnya adalah uh, kita praktek ya praktek karena tulisan itu tidak bisa langsung sekali tulis bagus eh ya. dua kali tiga kali berapa kali baru selesai baru bisa itu yang baik apalagi dibantu dengan Uh, orang lain yang mengkoreksi uh, tulisan kita itu lebih baik lagi karena bisa jadi mereka memberikan penilaian yang objektif. Ya. Kalau dari kita sendiri sudut pandangnya mungkin sudah bagus, tapi bisa jadi dari uh, teman atau dari kolega kita dia mungkin punya pandangan lain. Ya, ya mungkin kurang ini masalahnya kurang atau tujuan penulisannya kurang atau metodologinya ini perlu ditambahkan atau variabelnya yang kurang dan seterusnya ya itu jadi memang yang utamanya itu adalah terus mencoba-mencoba dan mencoba itu ya jadi ini dari saya sesingkat ya Nah jadi riset itu memang ya. hasil riset itu ya pada akhirnya outcome-nya itu adalah penulisan ilmiah baik itu di baik berupa jurnal conference atau buku atau poster atau publikasi yang lainnya ya atau bisa menjadi hak kekayaan intelektual HKI atau yang lainnya banyak-banyak menjadi muara atau outcome hasil dari reset yang kita lakukan Padahal pun riset itu bermacam-macam ya Nah ini dia hasil resep kita bisa publikasi jurnal bisa monograf buku ya kalau monograf itu buku dengan satu bidang orang ya, jadi topik tertentu kemudian kita perdalami lagi ada makalah conference ya kita ikut conference di dalam negeri atau di luar negeri conference sekarang banyak sekali kampus-kampus itu banyak sekali hampir rata-rata kampus baik swasta maupun pemerintah atau kampus negeri itu banyak mengadakan conference bahkan juga dia kolaborasi antar beberapa kampus dan saat ini di masih pandemik ya itu konferensi ini sekarang online ya jadi cukup di rumah presentasi udah kalau yang biasanya itu konferensi ya di, di gedung, di hotel, di uh, aula atau uh, jadi berkumpul. Nanti masing-masing mempresentasikan uh, risetnya, kemudian nanti ada tanya jawab dan sudah nanti setelah itu dibukukan hasil konferensi tersebut. Uh, bagi yang bagi yang ingin punya tantangan lagi, Nah ikut konferensi di luar negeri. Ya, ikut konferensi di luar negeri. Uh, mungkin yang dekat-dekat dulu Malaysia atau mungkin di Singapura nanti lebih tinggi lagi ke Jepang Korea atau lebih ini lagi ya Oke jauh ke Eropa Australia kalau itu udah udah mulai yang agak uh, advance itu karena menuntut ya uh, kita kemampuan untuk bahasa Inggris dan seterusnya ya yeah. ini hasil hasil riset ya. Nah bentuk ini artikel direncanakan sebelum penelitian dimulai Iya ini jadi kita otoran kita mau apa Apakah publikasi di jurnal atau di conference ya? Ya, Kita buat strategi terlebih dahulu Karena itu ada hubungan juga nanti dengan biaya Kalau kita ikut konferensi itu ada biayanya uh, Kemudian jurnal, jurnal ada yang gratis Ada juga yang bayar berapa ber, Bermacam-macam itu banyak sekali Ya tentunya memang ini satu kesatuan ya. Menulis, membaca, mendengar, nah itu, baca, menulis itu satu kesatuan. Jadi tidak bisa menulis kalau tidak bisa membaca. Artinya banyak membaca. Kalau tidak bisa membaca ya tidak bisa menulis. Jadi ya saling ini. Jadi membaca itu ya kunci. Itu bisa menulis. Nah baca ini kita baca materi apa yang akan kita ini kalau kalau untuk kalangan akademisi ya maksudnya untuk di perkuliahan yang mahasiswa ya sudah tentu jurusannya sudah sesuai berarti karya ilminya ya sesuai dengan jurusannya kalau sekolah ya nanti peminat peminatannya apa apakah IPA IPS meskipun ini di dalam kurikulum yang depannya akan dihapuskan ya diganti uh, nah jadi kita di mana uh, apa namanya penulisan ilmiahnya tersebut bisa juga sebenarnya melalui surat kabar itu penting juga ya jadi penulisan tapi memang gayanya berbeda ya kalau di konferensi atau jurnal itu uh, dia ilmiah bahasanya ilmiah kemudian juga uh, alur ketika membacanya pun mungkin agak datar semuanya tapi kalau di surat kabar majalah ya, itu beda lagi dia seperti ada hentakan di awal gitu jadi dari mulai judul atau bahasa-bahasa di awal tuh yang memancing orang untuk membaca ya agak sedikit bombastis atau memancing rasa keinginan tawuan gitu, baru nanti di, ketika dia sudah baca di awal, nah dari di tengah-tengahnya diberikan uh, apa ide kita atau maksud yang yang ingin kita sampaikan ke mereka gitu. Di surat kabar pun ini butuh ini juga ya karena hmm. tidak bisa, apalagi dari penulis yang awal ya, yang ini belum diketahui sebelumnya kan, nah itu agak sulit menembus kecuali yang memang sudah punya nama dia sebuah orang tokoh atau akademisi Nah itu lebih lebih mudah bisa masuk ke surat-surat kabar ya. tapi itu juga tergantung ya karena surat apalagi sekarang banyak media online ya Nah jadi tidak kalau memang yang judul ya, apa media-media uh, online yang mainstream yang besar ya itu mungkin agak sulit ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya mungkin kita turunkan kelasnya sehingga kita bisa masuk di yang uh, media-media online yang kelasnya agak di bawah itu nah kemudian ya ini juga topik ini yang penting juga ya topik ini kita dapatkan ini seperti kalau mahasiswa ini skripsi ya mencari topik kalau mahasiswa mencari topik ini sesuaikan saja dengan mata kuliahnya mata kuliahnya apa ya Ketika kita mengambil mata kuliah tersebut, nah ada ketertarikan terhadap topik penelitian tertentu. Nah itulah kita dalami. Ya. Kalau untuk yang lainnya, ya kita sesuai dengan topik. Kalau sudah akademis ya keahliannya, jadi ahlinya di mana dari situlah eh, topik-topiknya itu. Karena ilmu ini memang sangat dalam sekali ya, kalau namanya ilmu itu sangat luas sekali. Jadi ketika kita sudah memfokuskan ternyata itu juga masih ada banyak sekali apa namanya variasi yang perlu dikaji. Ya, karena ilmu ini datang dari Allah ya dari Tuhan jadi kita sudah kecil kan tetap saja itu masih akan banyak lagi yang perlu ini. Dan ilmu itu ketika dikaji sebenarnya itu kan jutaan orang ya. jutaan orang uh, tidak cuma di Indonesia bahkan di dunia dan setiap jam atau setiap menit mungkin semua orang meneliti ya coba itu kan saja mahasiswa saja berapa jumlah manusia mas mahasiswa ya. di Indonesia saja mungkin sudah jutaan tambah lagi dengan dunia itu dan mereka semuanya meneliti ya. memang kalau di Indonesia ini Uh, syaratnya itu memang harus skripsi, skripsi ya jadi kalau S1-1 syaratnya membuat skripsi uh, kebanyakan itu udah mungkin hampir semua kalau di negara lain uh, terkadang tidak harus membuat skripsi membuat dia laporan project laporan atau bahkan yang ada lagi yang tidak ada mengenal skripsi, ya, sebagaimana mungkin sekolah kita ini yang tidak ada ujian UN lagi, ya, nah, di negara-negara lain juga ada juga yang tidak tidak ada skripsinya. Jadi, nilai saja selesai, nilai bagus, IP-nya bagus, kemudian ya udah lulus, <gitu> jadi berdasarkan nilai saja, gitu, nggak ada lagi, ya. Memang ada plus minus, ya, plusnya memang ibaratnya tuh namanya kuliah yang butuh ada pengorbanan dalam mengerjakan skripsi kan penuh pengorbanan atau tesis yang S2-nya S3-nya juga disertasi ya, pengorbanan ketika itu selesai ya rasa puasnya itu lemak besar ya kalau hanya kuliah-kuliah saja kemudian lulus seperti kayak tidak ada ininya ya Ya tapi ya plus minusnya ya plus minusnya plusnya ya mungkin karena kita juga ingin melanjutkan karir lagi maksudnya setelah satu mungkin mau S2 atau mau kerja jadi mungkin butuh cepat saja itu juga ada plusnya jadi plus minusnya itu ya karena ini mencari eh, memang kurikulum itu kan mencari sesuatu yang memang cocok untuk di zamannya gitu ya dan juga tantangan kedepannya gitu ya jadi membekali peserta didiknya ini agar dia bisa uh, survive kedepannya gitu uh, entah melanjutkan lagi atau entah dunia kerja atau uh, bahkan wira swasta sekalipun ya. Nah kemudian hot topic ini ya, hot topic ini kita bisa dapatkan dari mana dengan diskusi ya. Ya kalau kita bergaul dengan para akademisi dengan para ilmuwan ya kita akan dapatkan topik-topik tentu. Tapi kalau kita bergaulnya dengan uh, ya kalau kita bergaul dengan uh, bergaul dengan apa namanya eh uh, sudah kalau kita bergaul dengan apa penikmat kopi ya, maka kita akan dengan penikmat kopi ya maka akan diskusinya topiknya tentang kopi gitu kalau kita diskusi dengan para ilmuwan ya, kita akan dapatkan topik-topik keilmuan yang saat ini berkembang yeah apalagi biasanya di tahun-tahun ini ya. Ini kan tahun baru nih untuk yang Masehi ya. Biasanya macam-macam bidang keilmuan tuh mereka membuat Kalideskop ya atau laporan-laporan uh, di 2021 kemarin dan proyeksi untuk 2022. Itu hampir semua. Terutama ekonomi biasanya itu kan membuat perekonomian Indonesia 2021 atau bahkan saya tadi dapatkan juga bahkan geologi gitu geologi ada uh, apa namanya kejadian-kejadian uh, geologi di 2021 di Indonesia itu jadi apa saja selama setelah tahun itu nah, itu kita bisa kalau memang sesuai dengan bidang kita ya kita hanya bidang uh, atau biologi lah atau macam-macam lah ya. Nah, kimia, fisikal, macam-macam. Nah, itu kita bisa lihat dari situ kan. tadi itu kan disusun oleh para ilmuwan ya. Biasanya pada ini komunitas, asosiasi, asosiasi, asosiasi ahli perencanaan, ahli arsitek, ahli sipil dan sebagainya. Itu mereka ada perkumpulannya semuanya. Di Indonesia ini hampir semuanya punya asosiasi semua bidang kalian karena nanti ada hubungannya juga dengan sertifikasi kalian nanti hubungan lagi apa? hubungan lagi nanti dalam proyek misalnya jadi hubungannya itu pada proyek. Jadi kalau ini ingin dikerjakan harus ada tenaga ahli, tenaga ahli harus ada sertifikasi. Sertifikasi ini mengeluarkan adalah asosiasi, asosiasi ini adalah kumpulan dari para uh, ahli. Aja. Kalau yang ahli biologi molekuler ya mereka akan berkumpul dan mereka membuat asosiasi dan kemudian membuat sertifikasi kahlian mereka tampil semua di Indonesia tuh semua punya nah, ahli dokter dan semuanya itu jadi memudahkan yang bagus juga ya Kenapa nanti hubungannya juga tidak cuma untuk bidang saja, tapi juga untuk nasional ya, sebagai contoh misalnya ekonomi lah itu kan ekonomi mikro atau makro atau ekonomi pembangunan atau uh, ekonomi syariah Nah, ketika mereka berkumpul, apa sih permasalahan di 2001 nah, dan juga ke depannya. Nah, karena mereka ini para ahlinya ya itu kita bisa menikmati hasil dari kajian mereka. Kemudian ini masyarakat lokal juga bisa kita, terutama kalau masyarakat ini adalah biasanya adalah fenomena-fenomena terkait dengan permasalahan-permasalahan. Karena penelitian ilmiah itu memang berawal dari permasalahan ya. Jadi masalahnya apa? Kadang-kadang kalau hanya sekedar suka, suka-suka saja. Tapi tidak ada masalah, itu dipertanyakan juga. Karena dasar melakukan penelitian itu adalah masalah. Masalah penelitian maksudnya. Kompresi dan sebagainya. Ya. Nah, kita juga harus membuat desain. Desain riset kita. ya Apakah hipotesenya, metodenya apa yang mau digunakan, identifikasinya. Ini juga penting. Ya. Meskipun sambil berjalan ini bisa di dilakukan itu saya ini kadang-kadang hubungannya dengan statistik nah kemudian juga kita uh, cari pilih artikel-artikel terbaik ya. kita browsing mencari jadi kalau sudah mendapatkan tadi topik tadi nah, kemudian uh, cari artikel-artikel yang se sejenis atau sama nah, inilah yang kita dicari dan ini yang kita dalami terus, hmm. Hmm. tapi juga tidak duplikasi artinya plagiarisme kita uh, ini semua enggak artinya kita cari aja apa yang belum, oh ternyata dia metodenya ada yang kurang ya kita tambah kita tambahkan di situ, atau variabelnya ya, mereka kurang kita tambahkan, atau penelitiannya daerahnya beda dan ya, sebagainya. Nah ini sebagai salah satu contoh eh ya. ketika di, apa Ada sebuah paper, dan ya. nah, juga kita harus membiasakan untuk ya mau tidak mau senang, senang atau tidak senang atau suka tidak suka bahasa yang banyak digunakan ya bahasa Inggris ya uh, di dunia internasional ya. Kalau kita buat dalam bahasa Indonesia bisa jurnal bahasa Indonesia, tapi kan yang me, menikmatinya atau bukan menikmati me, yang membacanya itu ya hanya orang Indonesia saja, jadi jadi terbatas gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, orang dari Amerika itu bisa baca, barangkali dia bisa tertarik dengan paper kita, atau dia dapatkan ini menarik sekali. Ini, itu, itulah apa namanya gunanya. Jadi, ya mau tidak mau, kita harus membiasakan untuk... Membaca ini, uh, paper paper dalam bahasa Inggris, ya. dan menghasilkan paper juga dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, terkadang memang bisa nggak kita membuat paper dalam bahasa Inggris, ya. uh, bahkan ada bahasa yang lain, ya, uh, Perancis atau mungkin bahasa Belanda, bahasa Arab, kan pun, dan sebagainya. Sebenarnya bisa saja, ya. bisa saja ya kita translate ya translate tapi harus di ini lagi dilihat lagi hasil tersebutnya itu ya ininya Eh um, itu juga bisa kalau, kalau di dunia ini bahasa yang banyak digunakan yang pertama Inggris ya Inggris itu banyak sekali digunakan ininya. kemudian juga bahasa Arab juga ya tapi untuk ilmiahnya kecuali untuk agama ya yaitu Bang bahasa Arab semua tapi kalau yang udah agak ini, masih agak kurang ya kalau untuk yang ilmiahnya ini. Kemudian bahasa eh, Perancis ya. Perancis juga banyak sebenarnya. Karena bah, bah, meskipun negaranya kecil Perancis, tapi ja, eh, dulunya jajahannya banyak di Afrika. Dan hampir sebagian besar tuh Afrika menggunakan bahasa Perancis. Itu bahasa Perancis. Kemudian juga... Hmm, yang tapi itu juga masih kalah sama, sama Inggris. Jadi dari paling banyak memang bahasa Inggris. Kemudian kita lakukan perencanaan riset, nah, perencanaan riset ya. Jadi uh, tulisan ilmiah, objektif, metodologi, analisa ini adalah uh, apa? Ya, yeah, yang tidak bisa terpisahkan. Yeah. Terutama data ini. Kalau memang penelitiannya pen, pen, pen berdasarkan riset yang riset research ya, yang memerlukan data ya. tapi ada juga sebenarnya artikel-artikel itu yang tidak menggunakan data ya dengan studi ini, ya. jadi ada tiga ya. pertama SLR systematic literature review jadi datanya itu kumpulan-kumpulan dari paper-paper saja dikumpulkan 30 paper kemudian dikaji jadi tidak ada eksperimen atau mengambil data di lab dan sebagainya itu kemudian itu studio uh, studi bibliografi ya, bibliografi kemudian juga ada studi yang metadata metadatanya dari nah, itu yang tidak membutuhkan data-data yang apa namanya di lab dan sebagainya nah, itu bisa jadi paper juga kita ya. ada alternatif alternatif uh, jika kita membuat paper dia tanpa membuat maka mengumpulkan data ya nah. kemudian perses riset itu sendiri dari permasalahannya, tempatnya memang masalah, jadi tidak ada penelitian. Tuh, kalau tidak ada masalahnya gitu, terkadang kita suka dengan sesuatu bidang tertentu, kemudian kita dapati eh, sepertinya ini adalah penelitian gitu, tapi tidak ada masalah di situ. Nah, itu jadi pertanyaan karena eh, penulisan ilmiah atau cara kerja ilmiah atau riset itu dimulai dari masalah masalah penelitian dan masalah ini kan nanti jadi manfaatnya untuk kapal dan sebagainya ya juga dia sumbangsi juga buat masyarakat dan sebagainya ya jadi masalah itu diawali dari masalah jadi harus menemukan masalah harus menemukan masalah ini makanya ini kalau di dunia kampus nah ini yang sulit ini mencari masalah bolak balik bolak balik dengan pembimbing cari masalah bukan cari masalah ini jadi Mencari masalah penelitian gitu. Bahkan kalau di luar negeri ada juga tuh cari judul. Itu juga judul bolak balik pulak balik ma. mencari judul penelitian. Nah, kalau ini sudah dapat baru nanti tinjauan pustaka atau ini bisa juga di bab 2 ya, kalau di skripsi konsep teori kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu ini untuk mendapatkan uh, variabel indikator ya. Kemudian hipotesis ini biasanya hubungan dengan statistik. Kemudian per, ini nih, apa metodologinya. Kemudian barulah kita mengolah data, menganalisis data dan menginterpretasinya. Jadi dah tulisan ilmiah ini yang dilakukan. Nah kemudian sebelum menulis, ini jadi kontribusi kita nanti untuk apa? Ini, kontribusi kita ini akan membantu menulis Iya ini yang sedang berkembang apa sih di dalam bidang itu nah, kita cari juga dan kontribusi kita apa situ sehingga benar-benar bermanfaat ya itu memang idealnya kalau tidak ya mendekati lah nah, oh, itu ya kemudian di jurnal jurnal itu sebenarnya banyak sekali web of science itu sekarang jadi rujukan juga skopus nah, itu juga atau impact faktor, IF, itu, ini juga, itu kalau untuk yang uh, agak tinggi ya. Gitu. Kalau di Indonesia itu Sinta, Sinta satu, Sinta dua, Sinta tiga, Sinta empat, untuk membedakan antar jurnal itu mana yang paling tinggi, mana yang agak rendah. Gitu. Kalau Scopus sudah agak tinggi, impact faktor dan Web of Science itu sudah lebih tinggi lagi, gitu. karena lebih juga. Uh, yang ingin masuknya juga tuh, butuh seleksi juga gitu. Nah, kemudian indeks-indeks ini ya. Nah, ini dia indeksnya, itu bermacam-macam ya. Ada Google yang Google Scholar, itu. Google yang semuanya umum. Tapi ada juga Google Scholar yang khusus ya. Kemudian ada ini nih, website nih walls nih, atau ISI. Ini agak sulit juga menembus nih, Scopus nih. Kalau Indonesia sangat terkenal Scopus. Tapi ini lebih sulit lagi nih, yang SISI. Kemudian, dah macam-macam lagi nih. Nah, ini dia. Jadi, kalau Web of Science, WOS ini jadi Amerika. Kalau Scopus di Belanda, kemudian ini dulu ISI Institute of Science. Sekarang udah berubah jadi WOS atau impact faktornya. Ada impact faktornya Tapi kalau dia udah was Web of Science ya, atau isi uh, dulu ya, jurnal 0,01, 0,1 itu udah hebat juga itu. lagi kalau sudah impact faktornya 1, 2, 3, wah itu udah hebat. Itu. Karena uh, masuk ke situ tuh udah ini udah ya butuh ini butuh perjuangan ya. Scopus kalau ada, sebenarnya agak lebih turun ya dia maksudnya dibandingkan ini tapi ya begengsi juga ini Scopus ini, mana juga sudah lebih banyak lagi karena kalau Indonesia sangat terkenal sekarang Scopus, Scopus, Scopus. Nah ini juga ini Scopus ya. ini, jadi Scopus ini dua puluh empat dua belas emang lebih banyak Scopus ya, websitenya, ini ya perbandingan antara mereka itu di sosial science ininya. Nah, kalau kita lihat ini kita mau cari-carinya, Infect faktornya nih. Kita bisa lihat di sini impact faktornya. Nah, kita bisa lihat dia ya, impact faktornya berapa. Nah, ini 3,6 1,2 ini udah tinggi-tinggi sebenarnya. 2,0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 tapi kadang-kadang ya, ini jadi industri sebenarnya nih. Industri terkutuk bisnis sebenarnya. Ya, kenapa? Karena kita nih masukin membuat hata atau sampai si penulis sendiri itu kalau dia masukkan membuat paper kemudian terpublish terindeks di Scopus ya atau di paper-paper yang Scopus. Kadang-kadang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 berramai-ramai berbondong-bondong membuat paper. Setelah itu papernya miliknya si skopus ini. Nah kalau ingin membaca teman dia harus langganan. Nah, akhirnya uang mengalir lah ke sini nih perusahaan si skopus ini. Ya, mungkin dari seluruh dunia atau seluruh banyaknya seluruh kampus di dunia itu langganan dengan ini nih skopus dan nggak murah. ISA uh, juga ininya sama itu juga makanya dulu pernah ada apa ya yang anti mainstream <laughs> yang menganggapnya tidak tidak ada ke, ketidakadilan gitu kenapa ilmu ini di bisnisin, dibisniskan di bisniskan itu harusnya untuk pengetahuan ya di harusnya diberikan saja kenapa enggak? nah akhirnya mereka membuat apa ya paper yang bisa open source gitu kebalikannya tapi waktu itu ya enggak terlalu ini ya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 Ininya nanti ada indeksnya berapa, gitu kan? Ini nih ini gaya-gaya skopus seperti ini, ini. Ininya. Nah kalau ini Springer, simak ada lagi. Sebenarnya juga ber bergengsi ini bisa masuk ke sini Springer. Nah ini kemudian kemudian ini Kita lihat di sini info faktornya. Nanti dia kadang-kadang kalau kita ke kesini Simago, kemudian kita sengseng cari ada ada dia kadang-kadang kasih file Excel tentang uh, jumlah jurnal, jurnal. Nah kita kita download nanti akan ada dia nama jurnalnya apa bidangnya apa impact faktornya berapa gitu. Dan itu berdasarkan per berapa misal per tiga bulan atau berapa itu bisa berubah. Karena kan mereka juga langganan juga ini ke ininya kesininya si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 infek faktornya saya 42 <laughs> ini ini 42 ini coba bayangkan yang bawahnya itu 0, ini 42 tapi itu pencapaiannya sulitnya itu luar biasa bisa masuk ke nature ini nomor satu number one nature dia yang lainnya ya yang mula, mula tapi sampai dengan 0,0 ini juga tetap luar biasa ini bisa ini meskipun di Q 4 ini 0, koma ini infra faktornya, itu lebih dibandingkan dengan jurnal yang tidak terindeks dengan impactor gitu. Dan masuknya juga bukan berarti gampang, ini sulit juga ini. Nah, masuk ke sini juga berdasarkan uh, ininya juga bidang-bidang kita ya. Enggak kadang juga beda-beda ini kan bidangnya. Ada yang sains dan teknologi, ada yang sosial, science atau medicine dan sebagainya dan sebagainya kemudian juga ini a-index Nah kalau ini indeks index ini Scopus kalau nggak salah atau Google Scholar katanya ini h index A index ini jadi eh index ini menandakan bahwa banyak yang meng, meng dari tulisan-tulisan kita nya itu jadi nanti di tahun berapa ada yang berapa kali indeks eh, berapa kali mensite mensite nah, akhirnya adalah hak indeks kita kemudian nah ini juga nih pentingnya banyak ya jadi Google Scholar get orchid sebenarnya ada lagi sih sekarang ada lagi deh, Pablo ID Pablo ID Scopus ID Uh, was itu ID Wah. itu kalau bisa punya semua itu iya yeah. ini uh, sementara ini untuk pengantar terlebih dahulu ya yeah. Pak Ripto Mas, iya. atau, uh, uh, ada materi lagi atau Mengantar saja, Mas? Uh, sementara ini dulu lah, mungkin kita tanjawa. Waktunya sampai berapa nih? Uh, waktunya masih masih ada, masih ada kurang lebih 25 menit. Baik Bapak Ibu, uh, kita sambil diskusi santai ya Bapak Ibu. Ini tadi juga sudah ada pertanyaan, Mas Erika. Ada pertanyaan dari Bapak-Ibu juga kita akan bantu untuk membacakan. Sembari saya membacakan, Bapak-Ibu yang ingin bertanya ada dua opsi ya. Yang pertama, Bapak-Ibu boleh mengetikkan melalui kolom chat. Yang kedua, Bapak-Ibu boleh memilih tombol raise hand atau angkat tangan di pojokan atau yang di tengah-tengah dalam Google Meeting. Jadi ada dua opsi ya. Ya, terima kasih ini ada udah mulai pakai ada Pak setia Budi. Baik, kita akan bacakan dulu sebelum Pak setia Budi tetap stay di situ. Baik. Kita oke, okay, kita undang dulu Pak setia Budi aja dulu ya. Kita undang dulu. Baik, silakan Pak setia Budi. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya Pak, silahkan kami perkenankan untuk uh, bertanya. Barangkali ada pertanyaan Bapak setia Budi Zakaria. Ya, baik. Terima kasih, Pak Entok, dan juga terima kasih kepada pemateri luar biasa, Pak Erika. Saya senang sekali hari ini dapat pencerahannya, mohon izin bertanya, Pak Erika. Ya, uh, beberapa kali saya ada bermasalah dengan novelty, jadi selama ini dengan dosen pembimbing saya untuk S3 itu selalu dikejar dengan novelty nah selama ini yang dipermasalahkan itu uh, saya berpikirnya seperti ini uh, kalau lokasinya berbeda kemudian variabelnya berbeda variabel laten dan indikatornya berbeda itu saya masih menganggap itu sebagai novelty gitu kemudian yang yang beda dari penelitian sebelumnya itu apa kemudian saya menambahkan di variabel itu tetapi beberapa dosen selalu menganggap implikasinya terhadap teoritis dan praktis gitu. Nah, padahal untuk implikasi teoritis dan praktis itu agak agak sulit ditangkap gitu. Oleh karena itu melalui melalui hari mulai sekarang ini mungkin Bapak Heri punya pengalaman mungkin pengalaman Pak Pak Heri bisa disaringkan kepada kita supaya sebenarnya novelty itu seperti apa sebenarnya gitu. Mungkin yeah. ada kisikis khusus Pak mohon yeah. mencerahnya. Terima kasih, terima kasih Pak Rito. Ya, terima kasih, Pak. Uh, boleh langsung dijawab, boleh, Mas. Monggo, iya, yeah. Jadi novelnya, apakah berbentuk yeah. manusia atau berbentuk manusia? <laughs> <seseorang? laughs> <laughs> Baik, Mas. Cerita saya jawabnya biar nggak lupa, nih. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Setia Budi. Ini luar biasa, bagus sekali yang sedang menyelesaikan S3. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan bisa segera menyelesaikan yang Pak Setia Budi. Mm -hmm. Ya memang terutama memang untuk S3 ya itu memang dikejar novelty <laughs> ya kalau S1 mungkin uh, ya masih banyak inilah di pemakluman-pemakluman uh, gitu S2 mungkin udah agak ini nah S3 sebenarnya atau dulu profesor saya bilang ya kalau S1 masih main-main lah S2 atau S3 baru serius <laughs> gitu. nah ini memang apa namanya idealnya memang idealnya itu adalah mencari yang benar-benar belum ada sebelumnya gitu yang gap gitu depth get knowledge itu jadi benar-benar dapatkan depth knowledge itu pelitian sebelumnya belum ada dari mana kita dapatkan itu ya kita mencari penelitian-penelitian yang sebelumnya jadi kalau kita sudah dapatkan topik penelitian kita, kita cari penelitian yang sejenis di rentang waktu yang tidak terlalu lama. ya, Dan kalau temanya itu sangat banyak sekali ya mungkin lima tahun sebelumnya. Kalau tidak terlalu ini ya mungkin 10 tahun atau 15 tahun. Tapi jangan terlalu lama, ya 30 tahun itu sudah terlalu lama penelitiannya. Nah, dari situ kan akan terlihat dari misalnya 30 puluh. Atau mungkin, kalau S3, mungkin bisa lebih dari itu. Yang seratus adalah sebenarnya, um, mungkin ya, 30 lah yang dicari yang lebih ini, jadi 30 puluh tahun-tahun sebelumnya, tapi juga kita cari juga, memang bagus juga penelitiannya ya, seperti tadi yang di web of science itu. Ya, pertanyaan bagus-bagus itu, atau mungkin Scopus juga ya. Nah, dari setelah kita lihat uh, dengan tema ini variabel dan penelitiannya uh, variabel indikatornya apa mereka gunakan. Tekan nanti dibuat semacam tabelnya. Nah. Ternyata bermacam-macam tuh. Yang ini variabel indikatornya ada 8, yang ini ada 10, yang ini ada 5. Terus itu kalau 30 berarti ada 30. Tapi ada kesamaannya nanti mereka tuh. Ada kesamaannya. Ada kesamaannya Ternyata, variabel ini dipakai semua. Hampir mayoritas dipakai ini semua variabel yang A. Ini ya. uh, yang lainnya, ini tadi kita bisa lihat. Oh, ternyata ini ada yang uh, mayoritas digunakan, ada yang mungkin minoritas ya, jarang digunakan. Nah. Tapi kita lihat juga dengan kemampuan kita. Kadang-kadang memang itu banyak digunakan ya, tapi ternyata datanya sulit tuh dikumpulkan pengumpulan datanya itu nanti ada masalah lagi makanya harus disesuaikan juga dengan kemampuan kita untuk mencari datanya karena kan dari variabel indikator nanti turunannya itu menjadi uh, data jenis datanya apa nanti teknik pengumpulan datanya apa apakah kuesioner dan sebagainya nanti baru setelah pengolahan data baru uh, teknik analisis datanya ini teknik analisis datanya nah uh, sekarang nanti balik lagi ke tadi ya nobel tadi, nah tadi ini ya itu tadi intinya itu memang mencari yang uh, belum, pernah di, ya, belum pernah diteliti sebelumnya, belum pernah diteliti sebelumnya, apakah itu bidangnya, apakah itu variabel indikatornya, apakah met tekniknya Ya, teknik analisis datanya terutama teknik analisis ya teknik analisis datanya dan nah memang kalau wilayah penelitian itu sebagian besar mengatakan bahwa itu bukan novelty gitu. jadi uh, metodologinya sama tapi diterapkan di, di, di uh, wilayah penelitian yang lain gitu nah, tapi metodenya sama nah itu kadang-kadang kebanyakan yang bilang itu bukan novelty, itu. makanya uh, itu sebenarnya disebut dengan studi kasus, case study, case study. Uh, kalau kita sudah melakukan mel, meneliti, kemudian sudah langsung me, apa namanya, sudah memunculkan case apa wilayah studinya itu di awal itu nanti larinya jadi case tadi kalau case tadi itu uh, sulit untuk diterapkan di tempat lain itu tempat lain makanya bagusnya adalah uh, metodologi jadi dahulu terus kemudian uh, ya semuanya lah baru studi kasusnya itu uh, metode ini atau penitan ini diterapkan di di wilayah mana? Nah, itu karena bisa jadi ini akan di, bisa bisa diterapkan lagi di wilayah A atau negara A, negara B dan tempat-tempat lain. Nah, tapi kalau sudah menstead di awal penelitian ini dilakukan di Indonesia di Jakarta di ini, sehingga ini berarti metode ini dan penelitian ini hanya untuk di sini, tidak bisa diterapkan tempat lain. Tapi kalau yang khas tadi, itu terakhir dimunculkan wilayah penelitiannya. Gitu. Dengan asumsi bahwa ini bisa diterapkan di penelitian kita, ini bisa diterapkan di tempat-tempat lain, hanya karena kita butuh. studi, nah kita butuh. Contohnya saja diterapkan di wilayah A, gitu. tapi ini bisa diterapkan di tempat-tempat lain. Gitu. Nah, biasanya yang seperti itu, itu akan banyak memancing kutipan, uh, oh ya, citation, jadi banyak yang citasinya, jadi banyak yang mencitas karena dia menganggap wah metode ini bisa diterapkan di tempat lain ini kan, nah, sehingga banyak yang men-send men men men men paper ini berkitab nah, Jadi uh, Nobel itu disesuaikan juga dengan kadang-kadang ya dengan dosennya, dengan kampusnya itu, ya apa kadang-kadang Emang sih pengertiannya itu ya, uh, itu bisa disebutkan dengan uh, apa namanya uh, menurut saya nggak nggak bisa standar semuanya itu. Karena <laughs> kadang-kadang ketika -kadang -kadang, ya, sudah masuk ke wilayah wilayah bidang studi masing-masing yang di sini dianggap kalau di PLT seperti ini, tapi kalau tempat lain enggak ini beda lagi. Nah, karena kita mau nggak mau harus mengikuti arahan dari pembimbing atau juga dari jurusan ya mau tidak mau kita harus mengikuti itu ya. karena memang faktor keberhasilan juga itu ada teknis dan non teknis keberhasilan kita studi yang faktor teknis Iya kita mampu melakukan penelitian itu kita punya bahan-bahan referensi yang kuat, bahkan kita bisa menggunakan software ya untuk analisis datanya kita mahir di penggunaan software tersebut gitu. tapi ada faktor non-teknisnya juga apa faktor non-teknis faktor mental faktor kebosanan apa, kerajinan faktor semangat dan faktor pembimbing ini juga kadang-kadang Pembimbing pembimbing dan sebagainya ini kan namanya uh, menyatukan pikiran kan beda orang apalagi pembimbingnya punya dua dua pembimbing pembimbing pertama pembimbing kedua kadang-kadang juga masing-masing pembimbing beda-beda juga uh, nah kita harus mau gak mau kita mencoba me me mengikuti alur pikir <laughs> mereka dengan positive thinking bahwa mereka adalah yang sudah lebih dahulu atau lebih ahli mungkin karena profesornya atau karena ininya ya adapun masalah-masalah maksudnya adapun kepribadiannya ya itu kita serahkan masing-masing tapi kita lihat dari keilmuan saja keilmuannya ya kita bisa mengikuti arahnya itu uh, demikian gitu jadi intinya ya itu uh, meskipun ada standarnya ya yang tadi itu saya bilang jadi belum ada yang meneliti tapi kita sesuaikan juga kadang-kadang dengan kampus atau bahkan dengan pembimbing gitu, agar kita bisa uh, ya, me, apa namanya mendapatkan pengertian yang benar-benar dari novelty itu sendiri. Iya ya, mas. Uh, Terima kasih mas uh, Herika. Jadi bapak ibu, uh, tadi saya coba searching sekilas ada tentang novelty, ternyata banyak sekali ya tentang penelitian atau riset yang membandingkan atau mengukur novelty. Jadi, how to measure novelty. Terus mereka ada juga, ada, ada yang saya share juga di kolom chat juga. Ini saya juga nemu ada beberapa juga, nanti kita bisa share di grup juga. Ini ada tentang dari measuring novelty in science dengan word embedding. Jadi, kayak hanya menyisipkan kata, itu juga bisa jadi novelty juga. Jadi berdasarkan kata diubah atau paraphrasing dengan model-model uh, penelitian riset terbaru. Jadi memang uh, ada banyak faktor ya yang bisa uh, nantinya Bapak-Ibu gunakan. Sama seperti yang disampaikan oleh Mas Herika tadi, bahwasannya novelty ini tidak bisa uh, jadi satu acuan, oh ketika di riset di kampus A, novelty seperti ini, kemudian kita tarik dari seluruh, bahwasannya novelty di tempat A ini harus seperti ini, tidak. Jadi ada beberapa... Faktor juga yang ternyata juga ini baru banyak nih, baru banyak sekali kajian atau paper-paper yang mengulik tentang novelty. Jadi uh, how to measure novelty ini dikemas jadi paper baru. Jadi bisa berdasarkan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Herika juga ada tekniknya ya, ada metadata. Terus kemudian ada bibliografi, terus juga ada pakai systematic literature review juga di mana bapak ibu atau rekan-rekan bisa nih dari hal-hal tadi diserap atau intisarinya menjadi sesuatu hal atau novelty yang baru, nah yang dimana nanti bapak ibu bisa sangat membantu untuk riset bapak ibu. Terus kemudian eh, tadi juga juga disampaikan oleh bapak Herika atau mas Herika bahwasanya ketika novelty itu pasti ada recent challenge atau yang sekarang lagi happening atau apa aja sih boleh tuh yang diterapin contoh nih ya bapak ibu Misalnya sekarang mau meneliti kurikulum, kemudian ditambahkan nih dengan yang sekarang lagi uh, piar-piar. Contohnya adalah metaverse technology. Boleh contoh, ini just example di mana Bapak-Ibu boleh mengambil sampel, diterapkan, kemudian dilakukan analisis. Dan banyak sekali ya, ini di Springer, nanti uh, yang saya download cukup banyak ini akan saya bagikan juga di grup. Ini linknya juga udah saya bagikan juga. Di sini masih 1, 2, nanti saya akan bagikan karena saya ketemu juga how to measure novelty, termasuk measuring novelty in science, with word embedding, dan beberapa novelty yang lain. Barangkali bisa membantu Bapak-Ibu jadi acuan banyak hal dan uh, bisa oh meningkatkan nih, oh kayak sepertinya saya bisa improve-nya seperti ini. Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Herika atau Mas Herika hari ini. Jadi Bapak-Ibu, sama seperti datang hari ini juga meningkatkan wawasan Bapak Ibu juga. Baik, kita uh, kita tanya Bapak dulu Bapak yang Ibu, bertanya Pak. sehubungan dengan jawaban Pak Erika tadi tentang ya. bagaimana komunikasi dengan dosen. Nah, ya, ada iya. dosen kan ada tiga, kemudian ada salah satu yang mengatakan kalau bisa itu datanya sebaiknya jangan hanya eh, di Jawa Timur. Tapi harusnya yang seluruh Indonesia. Jadi kita harus minta data lagi yang seluruh Indonesia. Nah, kalau data seluruh selama ini kan disebar ke teman-teman, ke teman-teman dosen, gitu aja. Itu dirasa masih kurang karena masih lingkup Jawa Timur. Walaupun beberapa perguruan tinggi atau sudah mewakili dari sisi demografi. Ya dari sisi jenis kelamin, perkataan dan lainnya, tetapi eh, masih dirasa masih tingkatnya Jawa Timur. Jadi harusnya seluruh Indonesia. Nah, padahal untuk untuk bisa mendapatkan data itu, saya mencoba me search di beberapa website yang menyediakan kuesioner eh, itu dia memang jasa jasa website untuk menyediakan kuesioner itu kalau di, kalau misalnya kita mau seribu data itu. Kira-kira uangnya 6 juta Kira-kira uangnya, kalau di, di total ya, itu kira-kira 6 juta Nah untuk kita kemungkinan 6 juta ini agak sedikit berat harus Indonesia Kita meminta datanya itu bukan kalangan teman tapi ke website Website misalnya kalau di luar gitu ada sojung.com itu Itu saya hitung sekitar 6-7 juta Nah, apa benar seperti itu novelty -nya? Harus seluruh Indonesia atau mungkin luar negeri atau bagaimana? Pak Rito dan Pak Eri, saya bisa dikasih pikiran lagi Mula, uh, waktunya Boleh dimantau tanya -tanya. sedikit dulu, Pak. case untuk topiknya tadi apa, Pak? Tanah, eh, teknologi, atau bidang apa, Pak? Saya kuliah, kuliah di Fakultas Ilmu Amisirasi. S2 saya di IT. Kemudian saya ngambil bidang e-commerce. Hmm. Nah, di e-commerce itu saya banyak mengambil bagaimana meneliti tentang behavior satu customer ketika ada pembelian dan dia bisa membeli kembali dia puas loyal atau bagaimana tetapi eh, saya saya kemarin itu noveltinya mungkin masih kurang kemudian apa itu eh, dari sisi respondennya juga kurang luas gitu artinya kalau misalnya respondennya bisa meluas seluruh Indonesia mungkin akan lebih baik gitu hasilnya gitu nah itu yang jadi permasalahan mungkin bisa-bisa dikasih sendirannya terima, yeah. terima kasih terima kasih mungkin saya coba menjawab kalau untuk apa namanya pencarian data itu memang biasanya novelty itu karena akan kita sendiri yang cari data itu. Jadi itu memang keasliannya dari data itu nah ini memang ini hubungannya dengan pengumpulan data teknik pengumpulan data data ini uh, jadi bagaimana apalagi tadi ada persebaran lagi persebaran itu kan kita bisa pakai bermacam-macam teknik ada misalnya pakai slovin atau yang lainnya itu jadi agar ini bisa mewakili uh, apa jenis kelamin atau persebaran wilayahnya atau yang lainnya itu uh, populasinya itu berapa dan berapa yang kita bisa ambil sampelnya itu berapa sampelnya jadi emang ini lebih ke arah uh, teknik pengambilan datanya kalau menurut saya ini ya, pengambilan data, teknik pengambilan datanya ini jadi memang kalau semuanya diambil data itu kan namanya sensus ya kalau sensus itu memang apa populasinya 100 ya memang harus seratusnya tadi ini makanya kan kalau sensus penduduk itu kan 200 harus sesuai dengan yang ada sehingga dia memang dibutuhkannya itu karena kan seharusnya makanya saya cuma 10 tahun atau berapa tahun itu sekali Jadi memang dia sesuai dengan itu. nah kalau kita tidak bisa seperti itu karena biayanya akan luar biasa itu hanya yang bisa mungkin ya Uh, pemerintah yang bisa seperti itu. Nah, akan disesatinya dengan itu dengan teknik sampling itu, teknik samplingnya itu memang bermacam-macam ya, uh, bermacam-macam ini sehingga dia bisa mewakili, mewakili uh, entah itu tadi persebaran wilayahnya, atau jenis kelaminnya, atau tingkat, uh, misalnya pendapat demografinya pendapatannya dan sebagainya gitu, jadi tidak semua diambil tapi dia bisa mewakili mewakili yang uh, tapi itu sesuai dengan kaidah ilmiahnya biasanya itu kan dia ada uh, apa namanya sampel yang besar dan kecil atau itu sekitar 100 gitu. kalau saya beberapa kali penelitian itu Uh, itu yang ini 100 sudah mewakili itu tapi memang harus dihitung lagi itu kan ada hitung-hitungannya tuh <laughs> macam-macamnya itu jadi uh, apa namanya seperti itu tapi kalau Tidak. untuk novelnya kalau pengambilan data biasanya memang tuh novelnya nah, karena karena memang data kita sendiri yang mencari itu memang ini kecuali data punya orang <laughs> atau apa. Uh, enggak tapi sama sih biasanya nophyate itu muncul ya tadi di awal itu di awal tadi yang uh, dari apa namanya masalah penelitiannya tujuannya kemudian uh, latar belakang seterusnya lah jadi kalau sudah masuk ke data nah biasanya memang itu memang sudah milik kita itu data itu makanya dalam penelit apa dalam submit jurnal itu kadang-kadang jurnalnya itu juga meminta tuh datanya setelah kita submit dia minta juga data-datanya itu uh, apa dikirim apa Excel atau apalah mungkin sebagai bentuk benar enggak ini penelitiannya ada datanya itu uh, ya saya pernah juga gitu diminta datanya oleh mereka itu untuk yang diolah-olahnya itu macam-macamnya sehingga dia bisa mengkoreksi oh, memang benar ini uh, dia melakukan penelitian dan ini datanya ada itu tadi yang kadang-kadang yang jurnal bereputasi ber ber itu dia minta itu uh, jadi nggak sekedar itu enggak sekedar kita memasukkan manuskrip saja tapi dia butuh itu entah data entah, entah peta entah uh, mungkin olahan yang lainnya gitu dari penelitian yang kita lakukan barangkali itu <laughs> Mas terima kasih Mas, baik, terima, uh, terima kasih Terima kasih Pak Rito. Terima kasih. Bapak uh, sedikit saran saja. Bahwasanya ketika bapak mengambil topik yang kan customer behavior ya perilaku dari customer, bapak juga boleh nih email dengan e-commerce ya. Jadi boleh uh, kerjasama dengan e-commerce melakukan riset. Jadi universitasnya mengirim surat semacam uh, butuh data uh, dari yang mau digunakan untuk riset. Boleh diajukan surat ke e-commerce, contohnya ke Shopee, Tokopedia, atau yang lain, di mana nanti bisa Bapak gunakan nih datanya untuk proses penelitian Bapak setelah dari pihak e, mereka mengakses atau membolehkan, atau jadi e, daripada Bapak harus beli data yang cukup mahal nih di e, e, e, mana platform penjual tadi atau agensi e, Bapak bisa juga dengan cara mengajukan dulu karena belum dicoba nih. Mengajukan dengan uh, e-commerce digital tadi, uh, uh, seperti yang kita ketahui, agar lebih mudah Bapak dalam melakukan riset dan lebih cepat. Boleh juga nanti sampaikan juga bahwasanya Bapak ingin mengukur parameter atau indikator atau kriteria seperti ini. Misalnya ada 10 atau 20, oh yang saya kira-kira seperti ini apakah dari pihak e-commerce ada dan jika tidak ada Bapak bisa menggunakan atau menghubungkan dengan platform tadi ketika sudah di ACC. Mereka kan biasanya juga membantu juga. Jadi memang uh, biar ada uh, kemudahan untuk Bapak juga. Demikian Pak. Kita ke pertanyaan kasih, selanjutnya. Mas Amerika kasih, ada pertanyaan terkait uh, dari Ibu, uh, dari Bapak Iwan, dari Bapak Iwan terkait uh, dari Bapak uh, Eko dari Palembang Iwan Atmaluhur atau Pak Eko dari Palembang terkait tentang introduction dibutuhkan banyak kutipan agar bisa lolos sampai di jurnal internasional. Apakah dibutuhkan? Banyak kutipan di introduction seperti misalnya kita mereference dengan penelitian atau riset-riset yang lain dan bagaimana jenis penelitian yang arah kuantitatif. Apakah ini di, lebih diutamakan untuk skopus nih Mas Herika? Halo Mas Herika. Halo maaf ini nyater ini ya pertanyaan bagus-bagus-bagus juga tidak kalah bagus juga dengan tadi yang ah, setiap Setiabudi. jadi pertanyaan seperti ini nih bagus Emang itu sebagai ada triknya juga ya trik jadi uh, kutip benar juga nanti nah diusahakan itu kita ya ini sebenarnya trik aja ya trik kalau kita publish di mau mau publish di jurnal tertentu kita kutip juga uh, apa apa namanya jurnal-jurnal yang ada di situ gitu jadi jadi di dalam tulisan kita uh, kita kutip eh uh, apa paper-paper yang dari jurnal tersebut gitu. yang sebelum-sebelumnya yang sudah publish ya kita kutip berapa ya beberapa kita kutip itu uh, trik juga ya trik untuk menarik mereka selain memang sebenarnya uh, kualitas dari tulisan kita sebenarnya kalau kualitas tulisan kita bagus sih uh, apa namanya ya nggak khawatir nggak perlu trik-trik seperti itulah mereka langsung bisa ini tapi memang kadang-kadang ya kita terkendala ya terkendala banyak kendala kita pertama bahasa bahasa karena memang kita uh, bukan bahasa ibu kita kan bahasa Inggris itu udah kendala juga meskipun memang sudah kita transit kan terkadang kan membaca itu mengalir atau tidak dan sebagainya lah itu kadang-kadang uh, apa reviewer itu kasih catatan ke kita ini your English is for <laughs> dan sebagainya gitu ya itu jangan kecewa itu sudah biasa itu jadi kita ini lagi sebagai kita challenge lah untuk kita untuk meningkatkan lagi kemampuan kita nah Uh, kemudian, apa namanya uh, tadi? Bidangnya yang kuantitatif. Jadi, kalau paper itu uh, semuanya sebenarnya semua bidang uh, tidak ada, sebenarnya pembedaan yang kuantitatif, kualitatif, yang, yang sains, teknologi, yang medisin, yang wah, semuanya itu. Karena semua paper itu sudah ada bidang-bidangnya, gitu. uh, makanya kita ya, uh, nggak, nggak perlu khawatir. Yang di bidang kependidikan itu ada jurnalnya jadi jadi ya uh, apa berdasarkan uh, bidang keilmuannya itu bidang keilmuannya uh, kalau teknologi ya kita misalnya apa misalnya kalau saya kan uh, apa urban regional planning ya udah jadi cari jurnal yang urban regional planning ada di dalam mensarchingnya juga kan ada kata kuncinya kan ya udah itu jurnal yang urban dan planning itu saja nah kan akan muncul karena kalau nggak ada kata filternya itu wah banyak sekali itu dan juga nyasar kemana-mana nanti itu banyak. jadi itu bahkan yang sosial sampai sosial sense itu, itu banyak itu bahkan yang ada lagi yang lebih spesifik lagi ya yang hanya misalnya tadi hanya untuk literature review bidang Psikologi, jadi khusus yang itu ada gitu karena saking banyaknya uh, jurnal itu. Nah jadi dari kalau kita sudah dapatkan itu, ya uh, kemudian dilihat di tadi itu infek kita lihat uh, ini kita lihat untuk mengukur kemampuan kita lihat tadi ya. Ada kan yang ada yang tiga, yang dua itu sebenarnya udah udah agak sulit itu. Kalau yang uh, Web of Science ya, kalau yang Scopus nanti beda lagi ranking-ranking uh, yang tadi yang was itu atau uh, apa indeks uh, ISI dulunya itu nanti mereka punya impact factor tuh nah, ya, kalau kita ini ya mungkin kita yang 0,0 dulu aja lah gitu. ini nanti baru bagaimana dan biasanya tuh bagi jurnal kita lihat juga nanti mereka publishnya tiap berapa bulan tuh uh, biasanya kalau yang bagus itu dia paling cepat tiga bulan tapi rata-rata itu enam bulan baru enam bulan uh, isunya itu tiap enam bulan nah kemudian dalam tiap enam bulan dia berapa kali isu jadi kita lihat juga tuh jadi dia sekali isu itu sekali terbit 30 misalnya tiga juga kebanyakan yang biasanya yang bisa jadi mungkin ya mungkin 15 atau atau 20 puluh dua ya. nah berarti kita jadi memang ini harus, harus mencari dulu publik, publish uh, jurnalnya dulu ya. Dia, soalnya dulu saya pernah pengalaman, kan. uh, ketika saya cari-cari, saya pengen publish, oh dapat nih jurnalnya kan. Kemudian saya lihat, dulu ini uh, saya kan ngurut kemampuan juga ya, udahlah nol 0, dulu lah. Itu 0,48 nih yang infaktornya ada. Kemudian kita lihat lagi, oh lihat dulu ininya. Kan dia kan nanti ada, ada, kita masuk ke webnya itu mereka kan ada semua di situ isunya di arsipnya uh, itu kita lihat arsipnya dia ketahuan tuh kan publisnya tiap bulan apa dari tahun ketahuan oh setahun dia cuma dua kali berarti enam bulan nih terus dalam sekali isu kita lihat di situ di arsipnya berapa paper yang dia keluarkan Oh, cuman 20 ya. Berarti, kalau saya masuk ke sini, ini uh, yang dipilih cuma 20 puluh paper, gitu. Nah, kemudian setelah itu, uh, baru kita, kalau memang udah yakin, ya udah, kita masuk. Dalam enam bulan itu belum tentu prosesnya juga panjang, ya. Jadi, nanti dari editor terlebih dahulu. Ya kalau bang bagus kata editornya ini akan dilempar ke reviewer. Tapi kalau dari editornya sendiri wah ini kurang layak sudah dibalikin sama editornya. Terima kasih sudah submit ke jurnal kami. Oh, mohon maaf ah, apa tidak memenuhi dari kriteria dari jurnal kami. Mungkin di tempat lain bisa lebih ini paper ini, itu bisa jadi nah kalau le lewat itu di reviewer nanti reviewernya ada ada tiga bisa tiga seganjil ya kadang-kadang tiga atau atau dua atau tiga nanti masing-masing mengirimkan uh, penilaiannya itu pun tidak seminggu dua minggu mungkin berjalan sebulan dua bulan mungkin tiga bulan baru keluar oh ternyata ada yang menolak ada yang iya ada yang nanti kesimpulannya disimpulkan lagi lah editor Uh, uh, ini catatannya major revision atau minor revision kalau yang major ya atau yang ditolak up nah itu masih panjang lagi perjalanan itu uh, makanya tadi saya bilang di awal makanya ini uh, apa namanya latihan-latihan terus praktek jadi nggak bisa teori jadi harus latihan terus terus kalau kecewa gagal itu sudah biasa nanti pindahkan lagi tempat lain uh, diperbaiki pindahkan ada juga yang punya trik juga sengaja kirim ke publisher ini karena dia kan bagus ya nanti kan keluar tuh daripada reviewernya itu ada tiga kamu kurang ini ke orang kena? jadi hanya untuk ngambil <laughs> ininya aja <laughs> hasil revisinya saja Oh berarti kurang ini kurang ini udah berarti perbaikannya ini habis itu lempar lagi ke jual yang lain setelah diperbaiki ininya. Uh, ya itu masing-masing trik ya kemudian juga lihat juga ini biasanya jurnal itu dia butuh penulis dari berbagai negara karena itu akan meningkatkan uh, ininya mereka kalau kalau apa penulisnya itu atau autornya itu dari satu negara saja itu dia akan menurunkan peringkat dia itu ya misalnya kita biasanya orang Indonesia udah kita ke Malaysia aja lah ternyata situ Malaysia juga kalau semua menerima dari Indonesia dia akan menurunkan si jurnal itu makanya dia hanya terima orang Indonesia cuman satu atau dua aja selebihnya dia mungkin dari Nigeria dari macem macam kalau kita coba aja kita ke agak jauhan ke Eropa Timur atau ke yang lain Kenapa karena kan dia juga butuh Wah dia butuh juga nih penulis di Indonesia kan karena di jurnal dia kan nanti Agar, wah, oh, dari Indonesia ada, dari Asia Tenggara ada, dari Asia Timur ada, dari Asia Barat ada, dari Eropa ada, dari Cina dari apa, Australia, jadi meningkatkan itu. Nah, bisa jadi ketika tulisan kita ini, karena kita, apa, memasukkannya ke jurnal yang ada di Eropa atau di mana kan, dia butuh juga tuh. Oh, ini ya, bisa jadi ya, ah, tapi itu ini. Uh, apa namanya ya trek, -trek, trek- tapi kalau sudah sudah berpengalaman sekali dua kali ya, Insya Allah sih bisa ini memang yang sulit itu di awal aja di awal kan mungkin masih belum berpengalaman dan sebagainya tapi kalau sudah ya dari pengalaman itulah kita perbaikan-perbaikan terus ininya nah, demikian pak terima kasih Mas Herika Baik, uh, sepertinya uh, Waktunya juga sudah menunjukkan Satu setengah jam Boleh uh, closing statement dulu Mas, sebelum kita tutup acara hari ini Di webinar yang Sangat menarik, uh, boleh Closing statement agar Mungkin bisa motivasi atau yang lain Gara rekan-rekan atau Terserah monggo mas Iya ya, Terima kasih, pertama saya senang sekali Sudah berada di Pertemuan ini ya Dari ini saya lihat memang sangat-sangat semangat sekali. Mudah-mudahan dari hal ini bisa meningkatkan, meningkatkan uh, apa uh, ini akademis kita ya, ya dan juga semakin meningkatkan uh, kualitas pendidikan kita, gitu. ya. Karena seperti tadi kita di paparan awal ya bahwa riset atau penelitian itu outcome-nya ya uh, tadi dalam penelitian apa uh, apa namanya produk-produknya salah satunya ya paper ya soalnya paper nah ini yang yang bagus lagi memang partnya kalau masuk ke uh, uh, ke jurnal ya apalagi yang internasional Kenapa karena yang akan menggunakannya atau menikmatinya atau me, uh, ya memanfaatkannya itu tidak cuma di negara kita saja tapi juga di tempat lainnya ya nanti berimbas ke kita juga sebenarnya jadi kita juga eh, apa kalau emang bagus sekali kita bisa bisa jadi rujukan di, untuk di tempat lainnya. Bahkan bisa jadi kalau itu sangat ahli sekali ya, kita bisa diundang tuh. Diundang oleh mereka gitu kan. Karena terlihat dari tulisannya, nah ini memang hebat. Nggak, saya punya teman di UI itu, karena tulisannya bagus sekali ya. Saya bagus sekali eh, dia ekonomi ya ekonominya. Bagus perusahaannya ya, dia tidak uh, dengan sendirinya itu karena orang kan baca papernya dia ya bagus datanglah uh, salah satu perusahaannya menghubungi dia mengkontak kanan di paper tuh ada email kita kan jatuh email ya ini dengan sendirinya dia datang uh, dia tertarik dengan paper yang di ini nah, nah saya ada proyek ini apakah bersedia untuk join gabung gitu, ya dari luar negeri tuh, kan, nah, saya dari perusahaan ini oh. ya dia apa ya terbuka dia, bolehlah saya ini, kemudian ya lah gitu, itu kan sebuah pertemanan dan per apa ya, per, per apa ya, korelasi korela, gitu, ya apalagi kalau jaringan-jaringan itu kita di Eropa kita ada, di Asia ada, di Australia, di Amerika ada, itu luar biasa, lagi kalau suatu saat Ya, atau beberapa kali kita ikut konferensi yang di luar negeri nah, itu juga itu penting sekali konferensi di luar negeri itu penting membangun relasi jaringan dan sebagainya ya ya kita datang ke Jepang kita datang ke Korea memang butuh biaya memang nah, tapi kita bisa siasatin ya kadang-kadang kita siasatin di kalau yang di kampus ya dengan dana penelitian atau yang lain sebagainya ya itu kita bisa relasi di situ kita kenalan dengan profesor kalau yang masih S2 ini atau yang S1 yaitu bisa ketika konferensi itu cari profesor yang di situ ya, itu trik juga sebenarnya trik nah ketika karena kan kalau ingin lanjut S3 itu cari profesor uh, kemudian kita kenalan karena mereka juga akan senang mereka tidak tertutup orangnya terbuka ya kita uh, apa kenalan terus kita bilang Wah, penelitian anda bagus ini ini nih. maaf saya ini ini ini terus kemudian bisa nggak saya uh, apa ingin melanjutkan ini studi ini pedalaman ini di tempat anda gitu kan? Bisa itu nanti dia juga bisa terbuka. Oh kalau gitu kalau karena dia melihat ini ada kemampuan. Oke okay, kalau gitu coba kirim CV dan sebagainya kayak ini dan sebagainya. Atau kita punya kontak nomornya lebih ini lagi. Itu kan jadi dari situ pertemanan gitu. Ada teman saya itu dia saking ininya untuk mau lanjut lagi sekolah di luar itu S3 oh, akhirnya apa eh, dia langsung menghubungi profesor-profesor di bidangnya jadi dia cari dulu bidangnya kimia organik misalnya kemudian dicari kampus eh, apa profesor eh, di bidang itu oh, banyak sekali hampir mungkin di atas 30 atau 40 Kemudian dia kirim email semua ke mereka, itu satu-satu email pribadi semua itu, yang intinya agar bisa kuliah atau beasiswa, di, bukan beasiswa menandakan kuliah di sana. Itu ya, kan dari banyak, itu kan ya mungkin satu dua, ada yang tertarik, kebanyakan mungkin enggak tertarik. Ternyata ada yang tertarik, benar tertarik, benar di Jerman itu yang tertarik dengan dia. Oke, silahkan Anda datang ke sini setelah dapat itu baru dicari beasiswa dari uh, apa uh, yang dari pemerintah ini kita dengan dan dia dapat juga ya udah sekarang orang sudah lulus itu trik-trik aja di bagaimana ya. pertemanan ya yeah, demikian itu Pak Mas Ripto Terima kasih banyak Mas Herika sudah berkenan hadir dan mampir juga di belajar berbagi IT dan hari ini sudah meluangkan waktunya juga kami sekaligus, Bapak-Ibu, kami sekaligus eh, menyampaikan ingin mohon undur diri karena eh, di awal tahun ini nanti akan seperti minggu lalu juga akan ada data science series di mana merupakan lanjutan dari data science research termasuk nanti ada juga tentang basic Python dan juga tentang bagaimana how to develop Python untuk research Bapak-Ibu juga yang nanti akan kami Uh, sampaikan setelah dari acara hari ini di mana nantinya akan bisa mengembangkan kemampuan bapak ibu dalam uh, mengulik data science ataupun untuk riset riset terbaru juga di mana nantinya uh, semoga memberikan manfaat ya untuk bapak ibu jadi sekaligus nanti ada riset juga lanjutan dari hari ini dan terima kasih kami sekaligus ingin menyampaikan terima kasih sebanyak sama, banyaknya kepada mas Herika di tengah kesibukan Mas Derika juga telah meluangkan waktunya Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir Tadi juga sudah terikot kurang lebih dari 100 Hampir 100 orang yang bergabung 95 lebih Dan terima kasih sangat antusias sekali Bapak Ibu hari ini Dan untuk seperti materi atau terkait ada beberapa paper Nanti akan saya share juga di dalam grup dan semoga memberikan banyak manfaat untuk Bapak-Ibu. Dan mohon maaf ya Mas Sirika, waktunya yeah, sudah kami ini ya, juga. Bapak-Ibu kami sekaligus mohon undur diri untuk hari ini dan tetap stay tune di acara Belajar Berbagi ID. Bapak-Ibu boleh terhubung di Youtube kami, at Belajar Berbagi ID, ataupun Bapak-Ibu bisa terkoneksi juga melalui Instagram, Facebook, atau LinkedIn, ataupun dari uh, website yang saat ini masih kami sedang kembangkan juga. Terima kasih kami mohon undur diri Jika ada uh, kurang lebihnya Kami mohon maaf uh, Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat nah, selalu, selalu Selalu Bapak Ibu Selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye -bye. Terima kasih mas Assalamualaikum